Islam adalah agama yang indah. Bagaimana kita memberikan makanan saudara kita yang non-muslim yang datang ke rumah kita di siang hari bulan Ramadan. Apakah boleh kita menyajikan makanan kepada mereka? Oh boleh. Jangankan ke orang non-muslim. Kalau kita punya saudara muslim yang datang dari tempat yang jauh dia musafir. Kok dia tidak puasa? Kita buatkan masakan, makanan untuk mereka memang orang musafir boleh berbuka puasa ini boleh berbuka puasa dan orang non muslim tidak wajib puasa dalam arti tidak disuruh dia untuk berpuasa urusan di nanti masalah lain jadi boleh kita berikan makanan pada mereka sesuai dengan jadwal makan mereka nah, hanya kita himbau kepada orang di luar islam di saat makan di sini hari bulan Ramadan tentunya juga menghargai kaum muslimin